Halo semuanya, Kencan lagi bongkar rata Ini ya, wow lucu sekali. Kaus kakinya lucu sekali. Ini ini barang-barang yang ada di toko Milky Baby Shop di Shopee ataupun di Instagram, boleh dicek milky baby Shop, ini banyak barang-barang lucu uh, untuk bayi pastinya untuk dari untuk newborn sampai usia 2 tahun semuanya ada dan ini ada celemek bayi anti basah, anti air ini celemek waterproof ada motif cowok dan cewek, dan ini lucu banget, motif asokedonya. Hmm, ini lengan panjang ya, Mam? Ada juga yang lengan pendek uh, yang enggak ada lengannya. Maksudnya jadi ini banyak banget motifnya ya. Silahkan dipilih aja, mau yang mana ini? Ini yang lengan pendek, dia Kayak gini, yang enggak yang perlu ngan nah jadi ini harganya nggak mahal uh, langsung aja dicek di Shopee Milky Baby Shop ataupun Instagram Milky Baby ini ada kostaki lucu uh, lucu banget ya yang ini umur uh, mulai dari 0 sampai uh, 8, 18 bulan ya mam oke okay silahkan dicek ada sepatu-sepatu juga yang ready banyak baby shop jangan lupa dicek ya mam jadi ada di shopee milky baby shop, tokopedia dan juga di instagram juga ada silahkan dicek aja makasih dan ditunggu ya belanjaannya sampai jumpa nengken